luar biasa kali boy. semoga sukses terus yang nantinya akan berangkat hari ini juga dan keluar dari karasori zal ajo To my channel and also press this bell icon. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di Sempat Sembilan dalam video kali ini, ini merupakan hasil dari proses pemasang bak dam truk khususnya yang dalam video sebelumnya belum selesai dalam proses pemasang bak dam truk dan kali ini Hasil dari Karoseri Rizal Ajo telah dilakukan pemasang bak dam truk hari ini teman-teman, sangat luar biasa sekali ya Ajo. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembuatan bak jamtruk, bak besi, bak kargo, bak mini L tiga oh silahkan saja datang di korsori zal Ajo jang bebas kilometer dua puluh. Cukup sekian dan terima kasih. Ini merupakan proses pembersihan atau finishing yang dilakukan oleh tim karosorisal Ajo. Mobil Super HDX Fuso ini yang nantinya akan dilakukan proses penjemputan oleh pemilik mobil kantor Super HDX 66 ini. Oke, sedikit kita review bagian baknya, ya warna hitam sebagian dalam seperti ini teman-teman dalam proses pembersihan yang nantinya akan dilakukan proses finishing yang dijemput oleh pemilik mobil kanter ini yang berasal dari Rengat wow. sungguh luar biasa sekali Next Kita lihat bagian dalamnya Masih Dalam keadaan standar Bersih Wow, bagian dalam jok kulit warna hitam sangat bersih. Oke, ini bagian plafon juga bersih teman-teman. Bagian setir masih original Mitsubishi dashboard juga bersih sangat luar biasa sekali proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Karasori Zal Ajo khususnya di jalan bebas kilometer 20 seperti inilah kondisi bagian dalam mobil lantai super hdx 66 ya terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe ya teman teman yang berada luar sana agar channel ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan secara bersama sama juga next bagi bagian sebelah kiri saya ini juga proses pembersihan sakit kepala mobilnya <laughs> khususnya di Karisal Rizal Ajo jalan bebas kilometer 20 luar biasa sekali dari hasil proses pengerjaan dari tim Karisal Rizal Ajo setelah dilakukan proses pemasamba bak dump truk proses pengerjaan bagian pintu sebelah kiri yang mobil kantor ada X satu ini lagi teman-teman luar biasa sekali ya wow ada proses pembuatan pintu bagian sebelah kiri aduh dari proses pembuatan bak dump truck yang telah dilakukan proses pemasangan khususnya di karoseri Zal aja lanjut dalam vlog kali ini nantinya akan melakukan proses finishing dan akan berangkat hari ini juga Dua unit Pol diesel Fuso Super HDX 66 Telah dilakukan proses Pemasangan bak dam truk Satu berwarna hitam Dan satu lagi berwarna kuning Dan uniknya Satu mobil Super HDX ini Adanya Proses pemasangan pintu Bagian samping kiri Bak dam truk tersebut Seperti ini teman teman Unik juga ya, Tuh yang cat berwarna hitam Kita lihat juga sedikit Bagian dalamnya Cold Diesel Fuso Super Hadex 66 Kita review dikit Bagian Dashboard Lofon Bro Ini juraganya ini ya Oke okay. Wah wow, Luar biasa kali bro ini Semoga sukses terus Yang nantinya Akan berangkat hari ini juga Dan keluar dari Karasori Zal Ajo. Oke okay. Dan satu ini lagi luar biasa kali pros pembuatan bak dam truck di karosorinzal aja Begitu teman teman atau rekan-rekan yang ingin atau berminat pros pembuatan bak dam truck kontak saja ke nomor 08 13 -65 ini merupakan proses proses proses proses finishing iya yeah. next kita lihat bagian dalam masih terlihat baru Oke okay, dashboard masih original alias original bagian plafon sedangkan kursinya juga masih baru Next yang ingin mengorder proses pembuatan bak Dam truck silahkan sudah datang ke sini Khususnya di Karisal, aja jalan bebas kilometer dua puluh. Iya, sepurna luar biasa kali. Tujuannya khususnya di Carolina Aja dalam bebas kilometer 20. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Oke, okay, Om. Hati-hati, Om. Iya, yeah. mundur lagi, Om. Aha. Ya, enggak apa-apa, Lanjut. yuk